Baiklah perasaan pada seluruh dimanapun kalian berada Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada sebuah kabar spesial banget ya untuk kita semua Dari Altimaid kembali mungkin vokal, Dan ada sebuah pertanyaan pastinya Kalian tim guys tetap semangat ya Voting di SCTV Awards Kalau mimin tim Kang Benci Kumbang WKWK Lama tak bersua katanya tuh Yang pertama ada tim Papa Bilar Bunda Lasti Kejora Abang L dan Kang Goreng persahabat ya ada Bang Bensi Kumbang tuh kira-kira kalian tim mana persahabat ya kalau fanbase dari L 2 West sih tentu ini milihnya tim Bang Bensi Kumbang ya Masya Allah gara-gara tak bersua sudah lama Mudah-mudahan keluarga besar Lesler selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan kita lepas di kolom komentar apa yang sekali tanggapan dan respon juga yang diberikan. Dari akun Swiss Susi mengatakan, wah aku dulunya tim Bunda El, sekarang Abang El Azadeh. Kan kata Papa B, kenapa anaknya namanya Lesler biar kita nggak pindah haluan? One get free Wow, <laughs> allah banget ya Mudah-mudahan semakin banyak doa Semakin banyak dukungan Dari orang-orang baik Yang tulus mencintai Lesti Dan Rizky Bilar Untuk berikutnya para sahabat, Ada info juga nih untuk kita semua Perhatikan di ig IGSnya Ayah Kejora setengah jam yang lalu Ini menginfokan Karena bakal ada Kejutan nih dari Ayah Kejora Ayah kejora ternyata menciptakan lagu "Persahabat Ya Lengiten" atau kehilangan judul lagunya "Persahabat". Ini sih luar biasa banget ya, ternyata suara ayah kejora luar biasa bagus banget ya. Pantas saja nurun ke anak tercintanya, Bunda Lesti, suaranya luar biasa juga. Masya Allah, ternyata nurun dari ayah kejora. Masya Allah, mudah-mudahan persahabat ya, ayah kejora pun selalu berkarya. Dan selalu membuat kita, para Fans Sejati Leslar bangga kepada Leslar Masya Allah Dan kita lupa ya, ini info penting banget untuk kita semua Karena bakal hadir di channel Youtube Ayah Kejorak Channel Hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Jangan sampai lupa persahabat ya, dicatat besok nih hari Rabu jam 5 sore akan hadir Single terbaru dari Ayah Kejora Kayaknya bersahabat ya, kita doakan saja Mudah-mudahan lagu Ayah Kejora ini Banyak diminati oleh Banyak orang, amin dan kita lihat juga persahabat, ada kabar di pagi hari ini. Perhatikan di hubungan IGS-nya Kak Wanda Hara, mengunggah sebuah postingan Morning New Komersial, Sud Lesti dan Rizky Bilar. Bismillah, ruang talent. Wow, ada project baru lagi ya di pagi hari ini, bersama Kak Wanda Hara. Apapun projectnya, apapun yang dilakukan di pagi hari ini oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar, semoga semuanya lancar, semuanya dipermudah. Amin. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Stabodotaing Arsko Leslar. Kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan. Banyak respon juga yang diberikan. Ada sebuah komentar pertanyaan dari Ria2909. Acara apa? Katanya tuh persahabat ya. Kita lihat di jawaban komentar. Shooting iklan kayaknya apapun acaranya. Kalau kita doakan aja. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Amin. Apapun itu persahabat ya. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik. Buat idola kesayangan mudah-mudahan semuanya lancar Sukses dan tanpa ada halangan satu hal apapun Amin Dan kita lihat juga persahabat ya Ada unggahan terbaru juga dari Papa Bilar Ini saja mengunggah sebuah postingan Di rumah Leslar saat ini lagi dibersihkan ya Lagi dibersihkan Ada sebuah kalimat oleh Papa Bilar yang dituliskan di postingan ini Terima kasih Calcline sudah membantu mensterilkan rumah kami Itu lagi disterilkan ya rumah Leaslah mudah-mudahan semuanya sehat Semuanya dipermudah Dan semuanya diberikan kebahagiaan ter Khususnya kita juga semuanya Amin Kita masih menunggu kejutan lain Dan kabar terbaru berikutnya Mudah-mudahan ada cirilkan vitamin manja di pagi hari ini Jangan kemana-mana Total stay tune dan pantengin channel ini Biarkan kalian tidak ketinggalan Informasi terbaru terupdate Dan terhangat selanjutnya ini informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh